Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi pemirsa Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru Terupdate dan terpercaya Untuk Anda tentunya DMTS 7 ss News Peserta didik Madrasah Wiyah Negeri 7 Sungai Selatan Atas nama Muhammad Rizki Kelasemen A berhasil merebut juara 1 Dan Aulia Nur Ajija Kelasemen A berhasil merebut juara 2 Dalam kegiatan lomba puisi Bagaimana liputannya? Kita ikuti info selanjutnya. Peserta didik Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Sungai Selatan atas nama Muhammad Rizky kelas 9A berhasil merebut juara 1 dan Auliyah Nur Azizah kelas 9A meraih juara 2 dalam kegiatan lomba baca puisi tingkat SMP MTS Kecamatan Simpur, Kalumpang, Sungai Raya, serta MTS kecamatan Kandangan yang diselenggarakan oleh Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Selatan dalam rangka memeriahkan Milad Man Satu Hulu Sungai Selatan yang ke-55 tahun 2023. Penyerahan tropi dan piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Man Satu Hulu Sungai Selatan Ahmad Yani SPDI di Gedung Aula Man Satu Hulu Sungai Selatan. Sembari mengapresiasi dan mengatakan perlombaan ini merupakan sarana memotifikasi siswa guna menciptakan siswa yang berprestasi, berinovasi, dan berkreativitas dalam seni baca puisi, serta sebagai ajang promosi madrasah, Kamis 2 Februari 2023. Pembimbing puisi sekaligus guru bahasa Indonesia MTsN 7 Sungai Selatan, Desi Irawati SPD mengatakan sangat bersyukur dengan keberhasilan yang diraih peserta didiknya, mengingat waktu latihan yang cukup singkat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kegigihan siswa tersebut untuk berlatih. Sementara Kepala Madrasah MTSN 7 Lusungai Selatan, Jamjure SAG MPDI sangat mengapresiasi keberhasilan yang diraih oleh peserta didiknya. Ia mengatakan keberhasilan ini hendaknya menarik minat siswa lain untuk juga menorehkan prestasinya dalam berbagai event perlombaan. Selanjutnya Kamat juga menunturkan ucapan terima kasih kepada semua guru Guru, pembimbing, dan semua pihak yang membantu dalam kesuksesan ini semoga akan menyusul kesuksesan-kesuksesan yang lain di berbagai bidang di masa mendatang. Nah, pemirsa, sekian informasi dari saya dan nantikan saya di informasi berikutnya. Saya Non Hidayanti beserta tim kerja humas yang bertugas mengucapkan terima kasih. MTSN 7SS hebat, bermartabat, madrasah yang mandiri dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.